Assalamualaikum, Halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara melakukan root di HP Samsung A12 Dengan menggunakan aplikasi Magisk. Ya, selain aplikasi Magisk Di sini pun kita harus menggunakan PC komputer ataupun laptop ya Ya, jika kalian melakukan root Pastikan untuk data yang ada di HP Kalian backup terlebih dahulu Atau pindahkan dulu ke SD Card ya Karena itu akan pasti terhapus Kemudian untuk garansi pun akan hilang dan sebelum melakukannya, pastikan kalian siapkan bahan-bahan yang ada di PC komputer Ya, yang pertama di sini kalian memerlukan aplikasi Odin yang versi terbaru ya Silahkan untuk bahan-bahannya download saja pada link yang ada di deskripsi video saya Nah, untuk file Odin ini silahkan kalian ekstrak sehingga menjadi file seperti ini ya Kemudian yang keduanya bahan yaitu Samsung USB Driver Kalian install di HP kalian supaya untuk HP Samsung kalian terdeteksi ketika dihubungkan. Kemudian bahan yang ketiganya adalah firmware HP Samsung kalian. Dan ini untuk firmernya harus yang cocok dengan serial number yang ada di HP. Ya, untuk mengetahuinya kalian silahkan masuk ke menu pengaturan atau setelan. Kemudian setelah itu pilih tentang ponsel. Berikutnya pilih informasi perangkat lunak. Nah, di sini untuk nomor versi dari software kalian akan ditemukan, belakangnya seperti ini, AVC4. Jadi, kalau misalnya kalian ingin memiliki firmware-nya, silakan kalian cari saja di Google. Untuk nomor serinya kalian ketikan seperti ini, maka akan muncul dan silahkan kalian download. Ya, kalau misalnya untuk versi ini sudah saya cantumkan di deskripsi ya, silahkan kalian download. Dan kalau beda, silahkan kalian cari sendiri. Nah, jika sudah kalian dapatkan untuk firmware-nya, kemudian untuk firmware-nya ini kita ekstrak terlebih dahulu. Dan di sini untuk hasil ekstraknya ada di bagian atas ini. Kita buka. Dan di sini kalian akan menemukan file AP ya. Nah, untuk file AP-nya ini kita ganti namanya. Ya, kita rename terlebih dahulu. Nah, di sini untuk nama di bagian belakang yaitu MD5 berikut titiknya kita hapus. Nah, seperti ini. Jadi, menyisakan file TAR. Jika sudah, kemudian kita simpan. Yes, oke. Okay. Oh ya, sebelumnya, pastikan untuk HP Samsung kalian ini sudah unlock bootloader ya. Saya lupa. Dan untuk melakukan unlock bootloader di HP Samsung ini sangat mudah. Kalian bisa melihat untuk videonya pada link yang ada di deskripsi video saya. Silahkan kalian simak dulu cara untuk membuka unlock bootloader di HP Samsung A12 ini. Kalau saya jelaskan di sini, nanti videonya terlalu panjang ya. Ini juga udah panjang sebenarnya nih. Nah, kemudian jika kalian sudah unlock bootloader, sekarang kita masuk ke menu pengaturan untuk mengaktifkan USB Debugging. Caranya masuk ke menu pengaturan, kemudian pilih tentang ponsel. Berikutnya pilih informasi perangkat lunak. Kemudian scroll ke bawah. Dan pada nomor versi ini kita ketuk berkali-kali sehingga di bagian bawah ada tertulis kita sudah mengaktifkan mode pengembang. Oke, jika sudah kemudian kita kembali. Kembali lagi. Lalu di bagian bawah ada pilihan pengembang. Nah, di sini kita scroll, lalu debugging USB-nya kita aktifkan, lalu pilih Oke. OK. Nah, jika sudah, kemudian kita kembali. Lalu sekarang hubungkan untuk HP ini ke perangkat komputer untuk mentransfer file AP tadi ya. Ya, sekarang kita hubungkan terlebih dahulu. Oke, untuk file AP yang tadi telah kita ekstrak, sekarang kita kopikan terlebih dahulu ke HP. Oke, okay, saya percepat videonya. Ya, untuk file AP sudah berhasil ditransfer. Kemudian sekarang kita lihat untuk filenya di e, file manager atau di file saya yang ada di HP Samsung. Nah, ini dia untuk file AP-nya ya. Sekarang kita buka untuk aplikasi Magis yang sudah diinstal di HP Samsung A12. Kemudian sekarang kita pilih install di bagian atas ini. Kemudian pilih tambal file. Sekarang kita cari untuk file AP tadi yang telah kita pindahkan dari komputer Pilih file saya Penyimpanan internal Kemudian scroll Dan ini dia untuk file AP nya ada di bawah Kemudian pilih selesai Nah sekarang kita mulai untuk membuat file apk baru yang nanti akan dipindahkan lagi ke komputer Oke jika sudah sekarang untuk file apk yang baru kita transfer ke komputer Sambungkan lagi ke komputer ya menggunakan USB kemudian sekarang kita beralih ke komputer kita ambil filenya ini di hp nah dia ada di folder download ini dia namanya patch 24200 kita copy lalu taruh di depan ya biar gampang nyarinya. kemudian sekarang kita matikan untuk hp dan nanti akan kita masuk ke mode bootloader. Ya, setelah mati, kemudian untuk HP-nya ini kita hubungkan ke komputer dalam mode download. Caranya, kita tekan dan tahan bersamaan tombol volume atas dan juga tombol volume bawah. Kita tekan bersama-sama seperti ini. Ya, tahan. Lalu hubungkan ke komputer menggunakan kabel USB. USB type-C ya. Oke. Okay. Oke. Sekarang kita akan masuk ke mode download. Tekan untuk tombol volume atas. Oke, okay, sudah masuk ke mode download. Dan di komputer harusnya terbaca ya. Nah, di komputer sekarang kita pilih file Odin yang sudah diekstrak. Kemudian pilih yang ini. Lalu oke. Okay. Berikutnya untuk perangkat HP akan terdeteksi. Ya, di sini ada tertulis ya, add. Kemudian pada tool Odin, di sini kita pilih AP. Dan sekarang kita cari untuk file yang tadi sudah ditransfer dari HP. Yaitu file AP yang sudah di patch dari aplikasi Magisk. Sekarang kita cari untuk filenya. Ya, tadi saya taruh di bagian depan ya. Ini dia. Untuk nama file-nya berawalan Magisk ya. Kita pilih. Setelah itu sekarang kita start untuk memulai penginstalan. Ya, sekarang lagi penginstalan file yang baru yaitu file AP Berikut file magisnya yang baru juga Tunggu beberapa saat hingga prosesnya selesai Dan ini memerlukan waktu 3-4 menit ya Oke sudah berhasil terinstall dan untuk di komputer ada tertulis pas Tandanya untuk proses berhasil Dan akan kita lihat e, seperti ini Kita lanjutkan Dan di sini ada tertulis bahwa untuk software bukan yang resmi ya kita abaikan saja, dan kita tunggu hingga menyala Ya, sudah hidup, kemudian kita mulai untuk konfigurasi seperti biasa Ya, untuk HP sudah hidup dan sudah terkoneksi ke internet Sekarang untuk proses selanjutnya, di sini kita buka untuk file Magis atau aplikasi Magis ya Ini dia, file Magis Kemudian kalau ada pemberitahuan, tingkatkan Magis Manager ke versi utuh Maka kita download saja Oke, okay, proses download selesai, kemudian pilih setelan, kemudian izinkan untuk aplikasi Magisk terinstall, lalu kita update untuk magisk ke Super User. Tunggu hingga selesai, dan jika sudah, sekarang kita buka lagi untuk aplikasi Magisk. Ya, sekarang kita buka untuk magisk Oke, okay, untuk proses root sebenarnya sudah selesai ya. Dan sekarang untuk melakukan pengecekan, kita menggunakan aplikasi root checker. Kita lihat. Sekarang kita verifikasi apakah proses root sudah berhasil. Oke, ada permintaan untuk super user dari aplikasi root checker. Kita izinkan saja. Dan ini tandanya bahwa proses root sudah berhasil. Di sini bisa kalian lihat. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk melakukan routing di HP Samsung A12. Semoga tutorial panjang ini bermanfaat dan terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.